Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, sahuna. Subscribe lah, assalamualaikum, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jumpa kali ini, uh, kami nyapa-nyapa dulu, pertama. Salam sehat Dan senantiasa teriring hamdalah Kepada Tuhan yang Memberikan kasih dan sayangnya Kepada kita Baik dengan berupa kesehatan Baik dengan pandangan Dengan pendengaran Dengan rasa dan kemudahan Atas segala urusan kita ah, Baik ya Untuk cakupan video ini Kita akan Uh, bahas mengenai husnuzan apakah husnuzan itu dalil dalilnya serta hadis-hadis yang menekankan tentang pentingnya husnuzan ya berprasangka baik kemudian apa kebalikan daripada husnuzan nah apa manfaatnya dan bagaimana kita menerapkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari ayo kita lihat tengok sajian videonya selamat menyaksikan Zan adalah salah satu sifat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnisan ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, ya. yakni adalah husnu dan zan. Husnu itu artinya baik sedangkan zan adalah prasangka. Jadi, Zan adalah berprasangka baik itu dalam kamus bahasa Indonesia. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا جتنبوا قسيرا من الزن إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَسْتَخْفُونَ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اتَّقُوا اللَّهَ وإن اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Ya, ada kasih orang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima, taubat lagi maha penyayang. maka baik ini dijelaskan juga dalam hadis sesungguhnya Allah berkata aku sesuai prasangka yang baik kepadaku jika prasangka itu baik maka kebaikan baginya dan apabila prasangka itu buruk maka keburukan baginya nah prasangka dikatakannya lah Al Nabi lagi, salam. Waalaikumsalam. Kala ia kuwa zanyi. abdul hadits. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Adapun manfaat daripada husnuzan adalah memberikan ketenangan jiwa, membuat manusia jadi bersungguh-sungguh dalam beramal, menanamkan sikap tawakal dalam diri, menghindari manusia dari rasa menyesal. Kemudian menghindarkan manusia dari iri hati terhadap apa yang orang lain miliki. Apalagi ya masih ada ya selanjutnya adalah hubungan sesama manusia menjadi lebih baik membuat manusia jadi lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala nah, itu tadi manfaatnya ya Sikapnya orang yang berpersangka baik Yaitu memberikan apresiasi kepada Pencapaian teman atau orang lain Menghargai pendapat orang lain Dan menerimanya walaupun ya Pendapat itu berlawanan dengan pendapat kita Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kita Dengan rasa tanggung jawab Baiklah demikian sajian video kali ini yang mencakup tentang husnuzan pengertiannya dan dalil-dalil yang menunjang serta hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian manfaat daripada husnuzan serta bagaimana contoh dan perilaku bagi orang yang memiliki sifat atau perilaku sunzan dan selanjutnya harapan kita adalah semoga kita bisa memiliki sifat seperti itu dan selanjutnya masuk untuk sajian video berikutnya adalah uhua untuk di sajian video berikutnya nanti adalah mengenai uhua apa artinya uhua apakah ada dalil yang membahas Anjuran tentang uhuah serta hadis dan ayat Al-Qur'an. Begitupun dengan apa manfaat daripada uhuah ya dan jenis-jenisnya nanti ya. Tonton lagi video berikutnya akan lebih seru nah akan lebih seru nanti. Oke demikian bila ini bermanfaat silahkan like bahkan dibagikan mudah-mudahan barokah dan jangan lupa like dan komennya ya serta subscribe kalau ingin agar konten ini dapat berkembang demikian kurang lebihnya dimaafkan semoga sehat dimudahkan urusannya dan diberkahi atas segala usahanya wabillah topik walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh